Ya ini pada hepatitis A apa yang naik ya? Itu bilirubin direct dan indirect ya? karena lokasinya ada di hepatosit. Sementara kalau pada pasien mata kuning, terus diagnosis hepatitis B, yang naiknya itu sama ya, direct dan indirect juga. Jadi hyperbilirubinemia itu ada yang hemolitik anemia, hepatitis dan juga bilirubin duct stone kalau ya. hemolitik ini excess hemolysis jadi unconjugated bilirubin in bloodnya meningkat kalau hepatitis itu karena lokasinya di hepar peningkatan bilirubin unconjugated di darah dan peningkatan bilirubin conjugated hmm. di darah juga Lalu kalau di bilayereductstone itu ada peringkatan conjugated saja, unconjugated tidak meningkat karena pos-hepatik ini intrahepatik dan hemolitik itu hepatik. Nah ini bagaimana cara kompensasi ginjal jika H plus naik ya? Kalau H plus naik itu berarti tubuh asam, tubuh asam sehingga harus ada yang namanya hiperventilasi. Hiperventilasi ini berarti PCO2 harus turun, ya. Lalu terjadi kompensasi. Ya, ini sistem paru, ya. jadi tergantung CO2 paru itu. CO2 difusinya bebas, cuma CO2 dalam darah berhubungan langsung dengan PCO2, ya. PCO2 merupakan petunjuk adekuasi ventilasi alveolus jadi kalau hiper dia turun maka terjadilah alkalosis kalau dia hipoventilasi maka meningkat PCO2 dan terjadi asidosis Oke. nomor 4 ini ditanya fungsi sistem buffer ginjal ya. itu sebagai donor elektron lalu pada AC immunoglobulin apa nih yang keluar itu IGA ya, jadi immunoglobulin oh. utama dalam asi itu IGA yang dihasilkan dari yang namanya proses migrasi, respon migrasi limfosit ya, limfosit migrasi dari usus ibu, ya. ini cerminan dari yang namanya antigen entrik dari usus ibu dan respiratorik ibu ya. ini jadi fungsinya nanti proteksi proteksi patogen yang ada pada ibu karena sistem imunologi bayi itu masih imatur ya. atau imun bayi ya. oke, saat e, kalau alergi itu yang naik justru adalah IgE ya karena IgE ini adalah mediator ya, respon asma dan gatal ini untuk penghasil yang namanya histamin ya, ya kalau IgM ini inti yang pertama timbul ya kalau IgG itu IgG itu yang paling banyak saat spektrum luas kalau IgA itu ada di di gas Respiratorius, urin, dan reproduksi. Sementara IGD ini masih belum jelas ya fungsinya. Oke, kalau nomor 7 kondisi kelainan genetik autoimun yang epideminya di Palembang itu adalah hemoglobin malah ya. Lalu pintu masuk dan keluar metabolisme asam lemak adalah sitrat ya. Sitrat kalau di siklus Krebs lokasinya di sini, ya. dibentuk oleh asetil koa dari proses glikolisis dan akan berlanjut ya, menjadi protein porfirin dengan susena koa ya. dan juga asal yang bisa berasal dari protein. Nah ini keterkaitannya jadi dari glukosa tadi bisa dengan fosfopiruvat ke asam amino lalu dari pirufat ke sitrat ini PTS dan sterol penyakit anemia perniciosa itu disebabkan defisiensi folat ya, ya jadi defisiensi folat itu bisa sama dengan asam pernicios eh, anemia ya tidak ada gejala neurologis ya. tapi sementara anemia perniciosa ini makrositik megaloblastik anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 biasanya akibat kekurangan faktor intrinsik yang diakibatkan diet vegetarian yang ketat ya. atau juga bisa oleh penurunan asam lambung, sekresi asam lambung atrofi sel-sel lambung, Helicobacter pylori, gastrectomy maupun kelainan pada usus halus seperti penyakit celiac, regional entritis, reseksi Uh, kemudian adanya obat yang menghambat vitamin Absorpsi penyerapan vitamin B12 Seperti neomisin, alkohol, kolkisin metformin, dan penyakit pankreas Oke, okay, nomor 10, siklus krep Merupakan fase di Dimana asam amino metionin treonin Dapat masuk melalui pintu apa? Aspartat ya. Ya, Ini kalau kita Oksaloasetat itu nanti menjadi aspartat baru menjadi asparagin, metionin, treonin dan lisin. Sementara pada kalau oksaloasetat ini tadi beranjak menjadi sitrat, bisa menjadi alfa-glutarat lalu menjadi glutamat yang akan berubah menjadi asam amino glutamin, prolin dan arginin. Dan siklus Krebs dari pirufat ini bisa juga menjadi alanin, valin, leucin, isoleusin. Alfa fosfoenolpiruvat menjadi triptofan, fenilalanin dan tirosin ya. Substrat di atasnya, reaktannya, dari fosfol enopirofat, tiga fosfol gliserat, itu bisa menjadi serin. Gimana serin bisa menjadi glycine dan cysteine. Lalu, kalau dari fosfoliolasi glukosa, yaitu glukosa fosfat itu bisa menjadi ribosan lima fosfat yang akan menjadi asam amino histidine. Oke, nomor 10 adalah metotrexat, kelompok sitostatika untuk obat kanker bekerja melalui pembentukan nukleotida dengan menghambat kerja enzim timidilat sintase. Ya. Kemoterapi ya, nama lain dari sitostatik. Ada analog dUMP. dUMP itu 5-fluorourasil, hambat pembentukan dTMP ya. Lalu ada antifolat, itu hambat reduksi folat dengan enzim timidilat, timidilat sintase, turunkan pembentukan dTMP ya. Contohnya ada salah satunya tadi metode itu ya. Oke nomor 12, di pasien didiagnosis batu empedu kemungkinan yang meningkat ya karena batu empedu tadi di poshepatik jadi yang meningkat adalah bilirubin direct ya di biliritri ya batu empedu artinya ada sumbatan di bagian pohon empedu ya biliritri jadi gangguan terjadi setelah lewat dari hati, kan? Hati produksi bilirubin direct ya nah, bilirubin direct dikeluarkan dari hati ke duktus ductus Colidocus, ya ini hepar ya. ini kantong pedu lalu baru ke 2 d nanti ya ya jadi yang meningkat hanya di bilirubin direct saja ya oke ini skemanya tadi, sama seperti nomor satu dan dua tadi ya. Oke. Okay. Pasien ini mengkonsumsi 400 gram protein dan 100 gram garam. Nah, kira-kira urin dikeluarkan oleh berapa? Jadi, 400 protein ini dikali 5 ya. 2000. Lalu, garam ini dikali 34. Jadi, 340. Berarti, 2, 3, mili osmol. Nah, kurang lebih itu hasil dari input 2340 ini nantinya akan dibagi dengan 1.400 ya. dikali 1.000 ml Jadi ya sekitar 1.600 ml ya Mendekati 1.500 lah ya. Ini efek makanan produksi urin obligatnya 1 gram protein menghasilkan 0,16 gram nitrogen Ya, nitrogen itu berat molekulnya 28 karena satu atom relatif nitrogen 14, dan di nitrogen sebagai urea, berat molekul 60. Ya. Lalu protein menghasilkan setiap gramnya 300 mg urea, 300 bagi 60 itu 5 mili 1 gram NaCl, 1000 bagi 58,5 ini MRNaCl, ya. nah jadi 17 mili-000 kali 34 mili jadi, itu tadi 100 kali 5, sama 13,4, 1440, 10 gram ya. Jadi 1.400 ya, 1440, 1.140, 1.400, 3.100, ya. Kalau soal kita tadi 400 dan 10 ya. Kalau ini 100 dan 100 ya. Ini jadi, ini sudah menjadi konstanta ya. Ginjal orang dewasa mengkonsentrasi urin 1.400 ya, milik osmolar. 14 ini sistem limfatik sebagai pertahanan spesifik ya. Itu adalah imunitas limfosit B dan T. Ya. Jadi ini limfosit B itu untuk humoral antibody ya. Kalau limfosit T itu sel mediated itu jadi seperti fagosit. Ya. Sel B bertanggung untuk produksi antibody. reseptor harus matching cocok dengan antigen. Lalu sel-sel membelah diri ya, multiply dan antibody. Antibody hanya immunoglobulin. Ya. Alpukat nomor 15 ya dan minyak kacang, itu termasuk yang namanya mono unsaturated fat T3 itu sama dengan 4 kali ya dari T4 jadi ini konversi yang harus diingat T3 sama 4 kali dari T4 ya. kalau RT3 itu aktivitas biologisnya tidak ada ya. kompetitor dari T4 dan T3 jadi bila konsentrasi tinggi keseimbangan nitrogen negatif dan ada hambatan sintesis protein. Oke, vitamin yang disintesis oleh tubuh itu adalah vitamin D. Ya. Jadi itu merupakan hormon disintesis di kulit ya, vitamin D itu. Tujuh dehidrohidroksi kolesterol atau menjadi tiba menjadi provitamin D dengan sinar matahari ya. dan berubah lagi menjadi kalsi Kalau sumber makanan itu bila pelajaran sinar matahari ya, light ya thermal isomerization oleh cahaya ya. Oke, nomor 18 terbentuknya alkohol merupakan fermentasi karbohidrat oleh Saccharomyces ya. ya jadi asam laktat ya. Oleh Streptococcus dan Lactobacillus, kalau alkohol itu Zygomonas Saccharomyces. Ya. Asam propionat itu Propionibacterium ya inilah bakteri-bakteri untuk respirasi anaerob ya. ada semutiran nomor 11 ini kita hitung IMT tinggi badan 170 cm itu sama dengan 1,7 meter BB 100 kg ya. jadi rumus IMT menurut Depkes 2002-2004 itu sama dengan BB per kuadrat dari TB dalam meter ya jadi BB kita 100 1,7 kuadrat ya atau 100 per 2,89 ya. jadi hasilnya 34,6 nomor 20 vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A ya, lemak, hafalkan saja ya AD ya, ini yang bersifat hidropop penyerapan tergantung lemak pengangkutan lipoprotein, binding protein ya inilah ADK kalau lar air itu vitamin B dan C. Ya. Oke, 21 vitamin A terdapat dalam bentuk retinol. Ya. Retinol ya. bisa retinol, retinol dehid atau asam retinoid, ya Ini pada hewan, kalau pada tumbuhan ini, prekursornya ada karotenoid, alpha beta dan gamma karoten kriptosantin. kalau dalam makanan ada jumlah Ekivalen, retinol. Ya. Oke. Ini eritrosit berlebihan itu pada penyakit yang namanya polisitemia vera ya. Kalau hemorid itu perdarahan justru turun. Leukemi biasanya uh, hanya leukositnya yang meningkat ya, bukan eritrosit. Hemolisis ya biasanya bilirubin yang meningkat. Talasem itu ya anemia hemolitik. Anemia, bukan, anemia mikros, mikrosip, hipokromikrositer ya. Justru kurang eritrositnya. Nomor 23, yang ditanyanya adalah dipertahankan oleh apa ya hipotermi panas pada bayi. Memang, panas tubuh lebih besar daripada orang dewasa itu oleh jaringan adipose coklat. Ya. Jadi, selain adipose coklat itu, ada juga lemak putih. Nah, coklat ini adalah termogenesis di sedikit pada area tertentu, banyak pada bayi dar darah dinginnya. Kalau lemak putih itu fungsinya sumber energi, ya. 95% volume sel, triglycerit cair, ya? tidak stabil. Lokasinya di jaringan bawah kulit, rongga visceral dan intramuskuler, atau ya? otot. T24. Ini ditanya adalah uji indikan urin negatif tidak terbentuk warna biru indigo, berarti tidak mengonsumsi asam amino, triptofannya. Ya, ini triptofan ini membentuk indol dan skatol. Indol dan skatol diserap usus, selanjutnya dalam hati dioksidasi menjadi indoksil ya. Indikan dalam urin berasal dari pembusukan asam amino triptofan dalam usus ya. Oke, nomor 25, agar kolin asetilase dapat mengkatalis pembentukan asetilkolin dibutuhkan mineral magnesium dan natrium ya, sebagai koenzim. Oke, sistem lapar utama dalam tubuh ginjal, ya. Asam amino terkait pada kasus kulit itu tirosin, ya. itu albino ya. Enzim transaminase asam amino penting untuk nilai kerusakan hati adalah aspartat amino transferase AST ya. AST itu sama dengan SGOT lalu ada alanin transfrase ALT itu SGPT oke ini ya reaksinya jadi ALT dari alfa ketogl sama-sama dari alpha ketoglutarat right? sebenarnya tapi beda enzimnya nih, tuh bisa juga saya untuk hati jantung juga ya secara klinik. untuk ukur oke nomor 29, ini ditanya enzim apa nih yang ditanya pada otot jantung rangka dan otak ya enzim tuh dibentuk dalam protoplasma sel, mengaktivitas di sel tempat sintesisnya, atau endoenzim. Bisa juga di luar, tuh, exoenzim. Ya, jadi, ini termasuk kreatinin fosfokinase atau CK. Ya. Jadi, dia bisa di otak, otot rangka, dan juga jantung. Ini CPK-IMB, level meningkat pada 3-6 jam. Serangan infark jantung, puncaknya 12-24 jam tidak ada kerusakan 12-48 jam ya. Oke, kalau nomor 30 ini lipoprotein ya, berfungsi sebagai carrier lipid di dalam darah mengangkut kolesterol darah dari hati ke seluruh tubuh adalah LDL ya. konsumsi makanan dan hormon sangat berpengaruh pada kadar kolesterol di dalam darah yang meningkatkan kolesterol adalah androgen pada laki-laki ya Aktivitas insulin dalam metabolisme lipid berlawanan dengan tiroksin. Ya. Insulin atau ada lipid ya. berlawanan pada tiroksin karena insulin meningkatkan metabolisme lipid. Sedangkan tiroksin meningkatkan mobilisasi lipid. Oke, nomor 33. Tubuh manusia lebih mengutamakan ketersediaan glukosa darah untuk kelangsungan suplai energi pada setiap sel. Sumber utama secara berurutan adalah makanan, glikogenolisis, di hati dan glukoneogenesis di hati. Tiga puluh empat ini pada kasus kelaparan pemenuhan kebutuhan glukosa darah pada kasus adalah kelaparan glukagon terutama berfungsi ya. Tapi berfungsi apa ini tidak jelas ya. Jadi yang lebih tepatnya glutamin menjadi glutamat yang eh, bertransformasi. Ya. Oke, 35. Tubuh tidak mendapat suplai nutrisi dari luar. sama beberapa jam dalam beberapa hari, tubuh akan mengaktifkan sistem pergantian me mekanisme metabolisme dalam upaya mempertahankan ketersediaan sumber energi sel. Jadi seseorang berpuasa 12-18 jam. Metabolisme mencapai fase pengikatan glikogenesisnya. Beberapa hormon di dalam tubuh manusia mempengaruhi sensasi rasa lapar dan kenyang. Hormon memacu peningkatan nafsu makan, terutama pada perempuan menjelang menstruasi adalah estrogen. Jadi menurut beberapa literatur, turunnya estrogen pada premenstruasi menyebabkan rasa lapar. Estrogen memiliki sifat seperti leptin atau inhibitor rasa lapar pada saat adiposa yang apabila keadaannya rendah maka menyebabkan nafsu makan meningkat. Oke, nomor 37, ini hormon berfungsi memacu suatu organ agar bekerja sesuai dengan, ini aritmenol tubuh, sesuai dengan tahapan mekanisme kerja hormon, khususnya hormon non-steroid, hormon dikenal dengan istilah first messenger. Jadi pada non-steroid hormon itu berinteraksi dengan reseptor pada sel membran, mengaktifasi second messenger system. Jadi second sekunder seng jadi aktifkan sementara si non steroid hormon tadi adalah lewat messenger. Ke-38 ya, ini ditanya masing-masing hormon mempunyai lokasi reseptor yang spesifik. Reseptor untuk insulin termasuk kategori reseptor outer membran ya. Jadi ada yang si reseptor tuh lokasinya di sitosol atau inti itu lipophilic ligand enter cell often activates gene cell respond kalau sel membran itu lipophilic ligand can enter cell outer surface receptor pas respondnya gambarnya reseptor ya. di sitosol nih reseptor di nukleus lipophilic sinus molecules diffuse berdifusi yang petak sama petak yang bulat sama bulat nih ya. kalau lipophobic ini filik, ini phobic ya. Phobic artinya tuh takut, takut jadi ya cuma di luar doang ya. Bind to receptor on surface of cell membrane. Ya, ini insulin ya. Jenis reseptor yang ada pada sitosol, nucleus, ataupun membran sel ya. untuk insulin hormon tersebut melekat di permukaan luar ya. Ini ya. Membrannya itu pada subunit Alfa dan beta ya. 39, tempat ikatan reseptor hormon, dapat juga berikatan dengan molekul tertentu molekul yang menimbulkan efek biologi seperti hormon normal disebut adalah molekul agonis ya, ya ini Sinyal kimia misalnya asetokolin ya, mengaktifasi reseptor efek menghasilkan efek agonis ya. kalau antagonis itu menurunkan ya. kebalikan dari agonis kalau ya. ada aktivasi yang disebut juga second messenger untuk mekanisme transduksi molekul pada teraksi yang agonis tadi. Oke, 40 penghambat oksidasi suksinat menjadi fumarat adalah malonat ya. Ini malat bersaing pada asam suksinat substrat dan bergabung pada bagian aktif protein enzim dehidrogenase ya. Ini contoh penghambat bersaing atau kompetitif ya. Hukum termodinamika pertama itu konservasi energi ya. kalau gastrofi ini sistem terisolasi terisolasi naikkan suhu maksimum ya. ini hukum awal beda dengan hukum pertama ya. hukum awal itu hukum ke 0 kalau yang pertama ini energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan hanya bisa berubah bentuk saja ya 42 ini proses glukoneogenesis dari glukosa 6 fosfat menjadi glukosa diperlukan enzim glukosa 6 fosfatase. Ini enzim yang bekerja glukosa 6 fosfatase di hepar dan ginjal serta usus ya. glukoneogenesis ini enzim yang merubah pirufat menjadi fosfoenolpiruvat yaitu pirufat karboksilase dan PCK ya. Ini dikonfirm dikonversi menjadi oxaloasetat. Ini contoh molekul yang penting biotin ya. yang terikat pada uh, tempat aktif dari lisin, alloasetokoanin, ini aktivatornya ya. VCK ini oxaloasetat dan VEP tadi ya. Zat dalam putaran siklus Krebs yang prekursor heme itu adalah subsinal CoA ya. Ya, ini ya dan glisin ya. Sampai yang penyakitnya kelainan porfiria ya. Bila produk heme sudah cukup maka heme dapat menjadi feedback inhibition untuk enzim ferroquelase atau juga heme sintetase negative feedback ya. air bisa dilihat sebagai cairan karena molekul H2O berikatan satu dengan yang lain dengan ikatan hidrogen ya. Ya, jadi merupakan molekul polar ya kovalen ya. dan titik didihnya berhubungan ya, dengan berat molekulnya Oke, fungsi lipid untuk pelembab kulit itu adalah kolesterol, ya. Teori lock and key, enzim substrat terbentuk apabila apoenzim dan vitamin substrat, ya. lock and key, teori dari Fischer, ya. Apoenzim tidak cocok dan substrat, adanya koenzim cocok aktif, ya. Ini substrat, follow, enzim, hole enzim, aktif ya. Jadi, dia harus sama bentuknya. Apa enzim? Contohnya ya, ini bagian inaktif ya. ya selain peningkatan asam urat darah, adanya peningkatan spesies oksigen reaktif ROS adalah H2O2 ya. Ini senyawa dengan atom oksigennya berlebih ya. ya. Jadi, organik gugus fungsional atau musgin permuatan elektron lebih ya. ROS ya. adanya alkalisasi nanti pada mitokondria dan sitoplasma menstabilkan radikal sumiquinon ya. ini merupakan benda-benda keton adalah asetoacetat aseton dan beta hidroksibutirat ya. ya ini ketogenesis asetil koa itu diturunkan dari asam lemak yang masuk ke siklus sitrat ya. lalu akan ada ekstra asetil koa yang dikonversi menjadi keton badis inilah yang kaitannya ke korelasi klinis KAD ketok asidosis diabetik ya. lalu kelebihan hasil ketabolisme pirimidin relatif tidak menimbulkan gangguan kesehatan karena katabolik pirimidin mudah diekskresikan ke urin ya Tiamin pirrofosfat adalah koenzim yang membantu kerja enzim pada transketolase dan piruvat dehidrogenase. Ya, ini Tiamin B1 ya peran pada metabolisme karbohidrat, piruvat dehidrogenase dan transketolase. Ya. Ini fungsinya pada saraf lah untuk fosforilasi. fosforilasi ya. Saat alkalosis metabolik kompensasi sistem penapasan adalah hipoventilasi, ya Nah, jadi dia pancreatitis overdose alkali ya. ini alkalosis metabolik jalurnya ventilasi sehingga meningkatnya PCO2 untuk menormalkan kembali pH ya. oke mukopolisakarida penghasil antikoagulan yang penting adalah heparin ya, ya ini mencegah clotting intravaskuler ya, dari darah. Ya. Pseudohiponatremi adalah kondisi cairan tubuh yang isotonik hiponatremi. Ya. Enzim khas atau spesifik karena hanya cocok untuk substrat dengan susunan yang sama. Ya. Ini contohnya. Ya. Skemanya. Ya. Intermediate siklus Krebs. Menghasilkan zat baru, oksaloasetat dan Asam Amino. ya ini banyak sitrat, isositrat, sitrat, alpha ketoglutarat, isu sinakoa, ya, sampai oksaloasetat 1, itu 1, acid sintesis asam 1, 1, 1, 1, 1, asam amino 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, untuk untuk 1, adalah limfosit B ya untuk matchingkan antigen antibodi ya penyakit exling akibat tidak adanya pada ini normal badan kuning tidak ada enzim ya g6pd glukosa 6 fosfat dehidrogenase ya kasus yang sudah lama tidak mengonsumsi air susu dan bentuk turun lainnya ada diari yaitu intoleransi laktosa ya fungsional lipid berfungsi serat multifungsi fraksi lipid untuk lembab kulit adalah untuk proses penuaan, kolesterol ya. ya ini kulit ya. kolesterol ya insulin second messenger adalah protein kinase ya protein kinase activity ya insulin ya bisa juga grahman prolaktin interleukin ya positosin. molekul zat yang tidak dapat difiltrasi ginjal karena ukuran besar adalah protein maple syrup syndrome itu gangguan metabolisme asam amino arginin ya. asam amino keluar masuk pintu siklus krebs melalui oxaloacetat dan alpha ketoglutarat ya. ya ini ya perbandingan bikarbonat dan asam karbonat adalah 20 berbanding satu. ya ini, pada pH 7,4 ya. 20 berbanding 1 20 B karbonat Asam karbonat 1 ya. Inilah untuk buffer Di paru-paru ya, Sampai ke ginjal nanti ya. Oke, kita soal isi yang sikat ya. Empadu dihasilkan oleh hati organ penting pada sistem limfatik adalah Hati dan limfa ya. Nah, ini dikasih Total kolesterol 285 LDL 350 jadi, berapa nih HDL-nya? Jadi, ada rumus ya, total kolesterol. Ini hdl jadi total kolesterol. Ini kurang ya, LDL. Tambah triglyceride bagi lima ya. 285 dikurang 350 tambah titik saya tahu trigliseridnya ya. ini saja 285 kurang 70 53 215 ya. anggaplah ya itu kalau normal itu trigliserid normal misalnya 180 ya ini 35 ya. anggaplah 900 saya lapusan ada inclusion pada thalassemia alfa thalassemia alfa ini ya keywordnya inclusion body ya. ya, enzim untuk penurunan berat badan, itu adalah estrogian eh, ya. kalau untuk menaikkan berat badan adalah leptin ya. prostaglandin, trombosan, dan leucotrin itu adalah golongan lipid eicosanoid ya. enzim pada lambung adalah renin hubungan estrogen difference dengan pH keseimbangan asam basah obat kanker enzim digunakan sebagai target Target obat ya. Pada skema glikolisis metabolisme piruvat berakhir menjadi alanin. Pada reaktan asparagin ya. Asparagin, hormon glukogenik dan ketogenik adalah alat glukogenik yaitu alatin asparagin, aspartat, ya, treonin, valin, histidin, ketogenik itu leusin gluko membentuk glukosa, ini bentuk badan ketonnya.